Baiklah para sahabat yang selalu pun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pastinya pembina akan memberikan informasi terbaru ya seputar idola kita. Sebelumnya persahabat ada unggah spesial yang kita dapatkan dari kak Sandy Purnamasari Sari. Ini satu jam yang lalu mengunggah foto bareng bunda lesti kejara Masya Allah di acara kemarin ya. Di acara launching of aplikasi Ruang Ngaji by Juragan 99 Foundation Kita bangga karena idola kita ini dikelilingi oleh orang-orang baik Dan kita juga bersahabat salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Sandy Alhamdulillah sudah launchingnya aplikasi Ruang Ngaji by Juragan 99 Foundation di awal launching ini kita membuka 250 slot ngaji per hari untuk kalian yang mau belajar dan ngaji online. Doain ya, target kita makin banyak guru ngaji yang bekerja sama supaya bisa membuka 1000 slot ngaji per hari. Wah, wow, Masya Allah banget ya mudah-mudahan. Niat baik di hari Kak Sandy dan Mas Gilang ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan tentu persahabat ya kita salpot dengan lesi kejior yang penampilannya semakin cantik dan semakin tentunya aura positifnya selalu keluar. Kita patut bangga, kita patut bahagia karena inilah kesangan kita ini multi talent banget. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan. Berikutnya kita mampir keunggahan Rajasi Ini baru saja mengunggah sebuah postingan video Tanggapan Lesti Kembali bersahabat ya Sedang ramai diperbincangkan Malahan ini lagi viral banget ya Hashtag begini tanggapan Lesti Masya Allah Dan juga persahabat Rajasi Menurutkan sebuah kalimat Sudah terjawab ya Sudah ditanyakan langsung sama Pak Bos Rizky Bilar Ternyata tanggapan Lesti mengenai Makanan rajasi persahabatnya ini sikit banget ya Masya Allah Kita tentunya dibuat ngakak atau bahagia oleh Papa Bilar Mudah-mudahan tentunya idola kita selalu sehat, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan persahabat kita lihat juga Lesnar saja kini mengunggah sebuah postingan kalimat mengenai tangkapan Lesti Disimak kalimatnya dari ramainya tanggapan Lesti, kita bisa belajar bahwa dengan tanpa berbuat apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, tidak ngapain-ngapain, kita bisa disukai, dibenci, dibicarakan banyak orang. Dan anehnya, yang diomongin tidak tahu apa-apa, dan tiba-tiba rame aja. Inilah hidup ya, yang penting terus berusaha berbuat baik. Meski belum tentu diterima dengan baik, tetap berjuang, menganggungkan kebaikan, Meski belum tentu ditanggapi baik Tuh persahabat ya Inilah ya, bentuk pelajaran juga untuk kita semuanya Semoga selalu berbuat baik Selalu memberikan contoh baik Terutama idola kesayangan kita Mudah-mudahan persahabat tetap konsisten Menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita lihat persahabat di postingan Lesnar sejak ini Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun AMI suara mengatakan Masya Allah di sini kita bisa belajar Bahwa diam itu emas Dan berkata baik itu berlian Kalau Allah memberikan kita pilihan menjadi baik atau yang terbaik Kenapa harus memilih yang buruk Lesti contohnya Dihina, difitnah Tak menjadikan ia mencari pembelaan Dengan klarifikasi Atau apapun itu Kalaupun keluar kata-kata dari mulutnya Selalu yang baik-baik Masya Allah luar biasa Ciptaan Allah Insya Allah ingin kita belajar Dari makhluknya yang bernama Lesti Masya Allah banget ya Nih Selalu menjadi panutan kita semuanya Semoga kita juga Tentunya selalu menjadi orang baik Selalu bahagia dan tetap kompak untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, di sini kita mendapatkan info yang paling bahagia. Kembali kita mendapatkan kejutan hari ini, atau siang hari ini, bersama dari Lesti dan Bilar, karena bakal ada konferensi pers launching produk collaboration Mini Gold X Leslar. Hari ini persahabat jam 2 siang sampai jam 5 sore Akan hadir konferensi press launching produk collaboration mini gold x leslar Jangan lupa persahabat ya Dicatat tinggal tentunya beberapa jam lagi sih persahabat ya Kita akan menyaksikan dalam kesenangan kita Masya Allah setiap hari kita mendapatkan kejutan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita